بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة ان انهم الى ربهم راجعون أولا dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan sedangkan hati mereka senantiasa meraka, merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada rob mereka. Itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dulu mendapatkan balasannya di sisi Allah. Surakallahul azim. Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, karena ayat ini diletakkan di dalam Surat Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman, maka salah satu di antara ciri orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang sudah banyak beramal tetapi hatinya masih merasa takut kepada Allah. Kalimat wajilah di sini artinya dia merasa dirinya belum layak mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa masih banyak sekali kekurangan dalam amal ibadahnya. Sehingga setelah dia beribadah, dia masih saja berdoa. Rabbana la tuakhidna in nasina au akhto'na. Rabbana wa tahmil hamaltahu min qablina. Rabbana wala وَلَا wa Ini adalah doa yang dibaca setelah dia beribadah. Atau di dalam ayat yang lain, ketika dia selesai melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam hidupnya, melakukan amal sholih yang luar biasa, idza جَا ja maka Allah menyuruh dia untuk jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam dakwah setelah perjuangan panjang pengorbanan yang besar kesabaran ikhtiar mujahadah kesungguhan pengorbanan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada nabi tetapi setelah Allah menyampaikan berita kemenangan, Allah menyuruh nabi untuk wastafir, minta ampun kepada Allah. Ini adalah sifat orang yang beriman. Sedangkan orang yang bermasalah dengan imannya, dia baru saja melakukan satu kebaikan atau sedikit amal soleh, tetapi dia menuntut Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tuntutan. Biasanya dia mengatakan, "Apa lagi yang kurang dari saya? Apa maunya Allah?" apakah ibadah saya selama ini kurang cukup, saya udah begini, begitu, begini, begitu, dan seterusnya. Dia merasa dirinya banyak amal, sehingga layak mendapatkan banyak hal yang dia minta dari Allah. Dia merasa sudah banyak melakukan kebaikan, sehingga dia merasa Allah wajib untuk memperlakukan dia seperti apa yang dia inginkan. Inilah orang-orang yang bermasalah dengan iman dan hatinya. Berbeda dengan orang yang beriman, mukmin Nama ataw, mereka sudah banyak beramal solih. Di dalam tafsir disebutkan, maksud dari yuktu nama atau itu bukan sekedar bersedekah, tetapi mereka solat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka melakukan ibadah, wa wajilah, sedangkan hati mereka masih saja merasa kurang. Hati mereka masih saja merasa diri mereka belum layak. Mereka masih saja merasa diri mereka masih banyak kesalahan. Sehingga mereka di akhir ibadahnya masih berdoa dan minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan itu maka muncullah adegan-adegan di zaman sahabat <tentang>, tentang wajilah yang dirasakan oleh para sahabat wajilahnya Abu Bakar As-Siddiq pastinya Rasulullah adalah orang yang paling wajilah di antara manusia ketika Nabi menghabiskan malamnya dengan ibadah sampai air mata Nabi membasahi janggut beliau yang mulia kemudian Uh, kelihatan bagaimana lelahnya Nabi dalam ibadah, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasul, bukankah Allah sudah menjaminkan untukmu ampunan dosa dan surga? Sudah dijamin, tapi ibadahnya masih luar biasa. Apa jawaban Nabi? Tidakkah harusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah, mungkin Allah sudah menjamin ampunan dosa dan surga untuk Nabi, tetapi beliau masih merasa kurang dalam memenuhi hak Allah yaitu syukur. Karena wa in la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Artinya, syukur itu tidak akan pernah selesai dalam memenuhi hak Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Sehingga Nabi masih merasa kewajiban beliau kepada Allah, hak Allah belum beliau tunaikan dengan baik. Sehingga beliau tetap terus berusaha beribadah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ini artinya wajilah. Begitu juga dengan Abu Bakar As siddiq Orang yang sangat wajilah. Padahal Abu Bakar itu sudah banyak mendapatkan ayat dan hadis tentang dirinya. Di dalam Al-Quran Allah memuji Abu Bakar. Di dalam hadis Nabi memuji Abu Bakar bahkan memberikan busyro. Berita gembira Abu Bakar menjadi ahli surga. Tetapi Abu Bakar masih saja menghabiskan malam dengan menangis di hadapan Allah. Bahkan Abu Bakar masih yusariuna fil khairat, ingin melakukan lebih banyak lagi kebaikan bersegera. Dengan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apa amalan yang dilakukan Nabi yang engkau tahu dan aku belum melakukannya?" Nabi melakukannya yang aku belum belum melakukannya, terus berusaha mencari tahu apa yang belum beliau lakukan. Sementara nabi sudah melakukannya, ini menunjukkan Abu Bakar tidak mudah merasa cukup dengan amal solih dan ibadahnya, karena sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita lakukan di antara amal-amal solih Umar bin Khattab juga demikian, bahkan suatu hari Umar bertanya kepada Huzaifah Ibnul Yaman, <tuh> "Huzaifah Ibnul Yaman ini sahabat Nabi yang disebut dengan..." Aminusir Sir Sahabat yang menjaga rahasia Nabi Dia yang hafal nama-nama orang munafik Di antara penduduk Madinah Sehingga Umar datang kepada Huzaifah Bertanya Ya Huzaifah Bukankah engkau tahu list ataupun nama-nama orang munafik Di antara penduduk Madinah Yang disampaikan oleh Rasulullah Kata Huzaifah betul Wahai Huzaifah apakah ada namaku Di antara nama-nama mereka Tanya Umar bin Khotob Bayangkan Umar kuatir dirinya termasuk orang munafik sehingga bertanya kepada Huzaifa Ibn Yaman apakah aku ada di antara nama-nama orang munafik yang engkau tahu yang disampaikan oleh Rasulullah. Huzaifah kemudian tersenyum dan mengatakan tidak ada ya Amirul mu'minin. Namamu tidak termasuk. Barulah Umar merasa tenang. Sekelas Umar yang mendapatkan ayat juga turun karena Umar. Ada tiga ayat di dalam tiga surat yang berbeda. Turun sebagai taufik Allah membenarkan pendapat Umar salah satunya surat at tahrim kemudian surat Al-Anfal, di mana ketika Umar menyampaikan sesuatu, Allah turunkan ayat persis seperti lisannya Umar sudah turun ayat untuk Umar banyak hadis tentang Umar bahkan Nabi mengatakan Umar itu seperti Nabi Yullah Musa alaihissalam, jadi sampai Nabi membandingkan Umar dengan Nabi Musa, membandingkan Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim. Kedua orang ini sudah mendapatkan banyak sekali busyroh. Berita gembira dari Allah dan Rasul. Tetapi masih merasa dirinya wajilah. Belum apa-apa. Sehingga Umar bertanya. Adakah namaku di antara orang-orang munafik. Wahai Huzaifah. Begitu juga dengan Ali. Begitu juga dengan Osman. Bahkan di akhir hayatnya. Osman masih merasa banyak dosa. Dan meminta ampun kepada Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa saya dan seterusnya. Begitu juga dengan Bilal. Padahal Bilal sudah mendapatkan busro dari Rasulullah Bima Sabak Tani Ilal Jannah ya Bilal Bagaimana cara Engkau mendahului aku ke Surga Wahai Bilal Artinya dia masih di dunia tapi telapak kakinya sudah terdengar melangkah di Surga Orang-orang yang sudah dijamin Surga sekalipun masih wajilah tentang nasibnya nanti di akhirat Sehingga ketika dibacakan ayat neraka mereka menangis beramai-ramai Ketika dibacakan ayat tentang kiamat mereka ketakutan Padahal mereka sudah terjamin nasibnya di akhirat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas banyak kurangnya, banyak dosanya, banyak aibnya, banyak salahnya? Bagaimana dengan kita yang mungkin belum tentu taubat kita, taubatan nasuah? Bagaimana dengan kita yang bahkan Ramadan ini saja belum sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini? Puasanya masih banyak kurang, tarawihnya masih banyak kurang, itikaf kita beda dengan itikaf Nabi. Nabi itu beritikaf pada tanggal 20 Ramadhan sebelum maghrib. Baru keluar pada satu syawal setelah subuh. Full di masjid. Kita itikaf hanya di malam-malam saja. Itu pun masih memilih malam ganjil. Padahal di Indonesia setiap malam malam ganjil. Karena ada dua pendapat. Kalau kita mengikuti Muhammadiyah, berarti malam ini adalah malam ganjil, malam 25 mengikuti pemerintah malam ini adalah malam genap malam 24 malam besok bagi pemerintah malam ganjil bagi Muhammadiyah malam genap artinya setiap malam malam ganjil dan kita nggak pernah tahu mana yang lebih tepat semuanya benar tetapi tidak tahu yang mana yang lebih tepat Alam. sehingga kita masih memilih malam ganjil versi salah satunya padahal kita sudah mengambil malamnya saja sementara Rasulullah mengambil full dari tanggal 20 Ramadhan sebelum maghrib Masuk masjid, gak keluar lagi Sampai satu syawal setelah subuh Pulang sebentar untuk mandi Persiapan sholat aid, baru keluar lagi Ke lapangan untuk sholat aid Itulah itikafnya Nabi Bagaimana dengan kita Udah ibadah, udahlah dosanya banyak Kekurangannya banyak, ibadahnya sedikit Tapi kita merasa sudah Lebih daripada siapapun Lalu menuntut Allah, apalagi yang kurang Dari saya, saya sudah begini dan begitu Dan seterusnya Makanya di antara ciri orang yang mukmin di dalam surat Al-Mu'minun, nama atau wajilah dan orang-orang yang sudah banyak beramal, sedangkan hati mereka masih merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada rob mereka. Karena itu ula ika fil khairat", Mereka bersegera kepada kebaikan. Barakallahu li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.